ini kita akan membahas salah satu hero-hero mobile legend yaitu Camilla dan Cecilion Kami akan mencoba mengenalkan sosok Camilla terlebih dahulu Hero cewek ini ternyata memiliki darah bangsawan dari kesta Berlin. Dia memiliki popularitas yang tinggi berkatalah keluarganya yang terkenal wajahnya yang cantik Sayangnya, kelebihan yang dimiliki oleh Carmilla justru digunakan sebagai alat politik oleh ayahnya, yakni ur -Anse. Sang ayah berambisi memiliki dinasti politik yang lebih kuat dan oleh karena itu dia ingin dijodohkan dengan keluarganya, keluarga bangsawan yang juga memiliki kekuasaan. Sementara, Cecilia juga memiliki latar belakang yang tidak kalah menariknya dengan sang putri bangsawan. Keberadaan sosok pria ini di kota Berlin memang terkenal sebagai aktor opera yang hebat. Opera yang dimainkan oleh Cecilion terbilang sangat ramai pengunjung. Banyak penonton yang menunggu penampilan muka deprima yang dimainkan olehnya. Uniknya, banyak yang menganggap bahwa dia memiliki paras yang cantik. Namun, di balik semua itu, ternyata Cecilion adalah bagian dari bangsa iblis yang menyimpan darah seperti yang dimiliki oleh Tamus dan Ereis. Hal itu menjadi alasan mengapa dia merasa hampa dan sulit baginya untuk membuka pikiran terhadap manusia. Meskipun begitu, dia merasa senang ketika penampilannya mendapatkan apresiasi berupa tepuk tangan dan sorakan dari penonton. Dari sekian banyak banyaknya penonton di teater, manusia, teater musikal itu, dia salah satu penonton, setianya adalah Camilla. Sejak pertunjukan itu pertama kali pertentas, sang putih bangsawan itu memilih posisi di bagian tengah kanan sebagai tempat favoritnya. Meskipun sering datang menyaksikan pementasan Cecilio, Camilla sama sekali tidak pernah berinteraksi dengan sang aktor. Bagi Saputri Sisiria adalah sosok yang elegan dan berbakat. Semesta, seolah semesta seolah-olah mendukung mereka berdua untuk memiliki hubungan. Jadilah pertemuan pertama antara Camila dan Sisiria yang terbilang tidak disengaja. Pertemuan itu pun terbilang hanya sekejap saja karena ketidak sengajaan akibat sikapnya tirai yang sayangnya, bu, dijelaskan oleh lanjut oleh Monten. Mereka sanyi bertetapan satu sama lain, dari tatapan tersebut muncullah persikan percikan asmara antara Camilla dan Cecilia. Pandangan pertama Cecilia dan Kamila membuat rasa cinta mereka mulai tumbuh. Dengan keberanian yang besar, penyanyi opera tersebut menghampir perempuan tersebut untuk mengundangnya datang ke opera. Penampilan malam itu menjadi pertunjukan yang dikhususkan untuk sang putri. Cecilia menyanyikan lagu-lagu yang dikhususkan untuk Camilla. Sang Putri pun benar-benar terkesima dengan penampilan rasa penyanyi opera itu hingga tidak pernah mengalihkan pandangannya. Setelah pertunjukan selesai, terjadilah kenca pertama antara Camilla dan Cecilion di belakang panggung. Mereka terlihat menikmati keheningan tersebut, menari bersama di bawah sinar rembulan. Pelakuan romantis dari Cecilion tidak berhenti sampai di situ saja. Paginya dia kembali menunjukkan rasa cintanya dengan memberikan alar di jendela Camilla. Namun kisah cinta mereka mulai terdapat masalah. Camilla mulai merasa ada hal yang ada dari Cecilion setelah melihat kulit kekasihnya yang selalu terlihat pucat. dirinya juga begitu tertutup dan tidak berinteraksi dengan orang yang jika mereka tidak begitu perlu. Akhirnya, Camilla sadar bahwa Cecilion adalah spesies yang tidak biasa dan memiliki hubungan dengan Blood Demon. Namun sang putri sadar Wadi balik kesedihan kekasihnya Terdapat rasa ingin untuk itu biasa Sementara itu hubungan Hubungan mereka berdua ternyata diketahui oleh Ayah, -ayah Camilla Bagi orang Say, adalah Penyanyi opera terendahan Sang ayah benar-benar tidak setuju terhadap hubungan mereka Yang inginkan adalah Anaknya menikah dengan baron tewek Demi memutuskan hubungan Camilla dengan Cecilion, kemudian sang ayah menyegar rumah opara yang menjadi tempat bersejarah bagi pasangan tersebut. Namun sang ayah kekasih, namun sang kekasih putri kerajaan sadar bahwa hal yang ia upayakan ada adalah penuh dengan rasa tidak aman sebagai buronan. Akhirnya setelah memutuskan dengan matang, dia merasa bahwa pilihan yang terbaik adalah menyerah. Cecilion meletakkan bunga sebuah mawar dan surat. Dijendreskan Camilla sebagai salah perpisahannya Sang putri benar-benar mencintai kekasihnya Dan tidak ingin menikah dengan Baron Tewell Demi menjaga cintanya Dan untuk menolak perintah pernikahan Dari sang ayah Sang putri memutuskan untuk Bunuh diri, menyayat pergelangan tangannya Dengan sebuah belati Namun, jalan yang dipilih oleh Cecilion Membuat dirinya merasa bersalah Karena tidak memperjuangkan pujian hatinya Dua hari kemudian, kembali datang Untuk mbak kembali bertemu dengan Camilla. Sayangnya, ketika ia sampai, dia justru melihat tubuh kasihnya sudah terkapar dingin di pemakaman. Berkat kekuatan blood demon, dia dapat menghidupkan kembali Camilla dan bergabung menjadi spesies yang sama dengannya. Akhirnya, mereka dapat kembali bersatu untuk selamanya. Kisah pasangan itu pun menjadi cerita rakyat yang melenggenda di Kester Everly. Rakyat di sana mengatakan bahwa sudah tidak pernah melihat kedua sosok Misterio tersebut, namun mereka kadang terlihat dalam mah hari malam hari di menara atas milik kastil. So, bagaimana menurut kalian terhadap kisah cinta Amelia dan Cecilia? Jangan lupa untuk subscribe karena subscribe itu gratis. Sampai jumpa di konten-konten saya berikutnya.